Ustaz, apakah ada kiat-kiat mendapatkan jodoh, Ustaz? Saya sangat ingin memiliki istri yang cantik dan soleha. Masya Allah. Memang antum aja. <laughs> ya benar, kita banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada salahnya kita berdoa ya Allah, anugerahkanlah kepada aku istri yang menundukkan pandanganku, ya bantu aku untuk menundukkan pandangan, yang menunjukkan pandanganku, ya minta kepada Allah ya. ya tapi ya. Kita pun harus tahu diri, ya. ya itu misalnya. Kalau bahasa kita ngaca, ya, ya memang benar ada sekarang, sebagian laki-laki wajahnya biasa istrinya cantik, jadi tak ada, ya. Dia punya kelebihan, misalnya kelebihan mobil, kelebihan rumah, mungkin banyak cewek-cewek cantik mendekat sama dia, ya. Tapi kalau pas-pasan, kemudian ya, tahu diri aja lah, supaya tidak terlalu kecewa, ya. Dulu ada sebagian orang cari akhwat. Dia pesan sama kakaknya, tolong cari cirinya begini, begini, begini. Dapat, dapat, dapat. Eh, ahwatnya enggak mau. Dapat, ahwatnya enggak mau. Akhirnya dia pusing, enggak dapat, dapat. Sampai ada yang matang, yang penting perempuan. <laughs> Karena udah cari-cari, enggak -cari, dapat, dapat. Rupanya waktu dia cari-cari, akhirnya ketahuan ini fulan cari-cari ahwat. Akhirnya ahwat-ahwat bersepakat untuk menolak dia. <laughs> Jadi kita minta kepada Allah kita nggak tahu kebahagiaan kita kepada siapa. Terkadang pikiran kita kita bahagia sama perempuan yang cantik. Secara tuh air bagus. Cantik itu diperlukan. Makanya Nabi saw mengatakan ya unzor ilamaydoo ila nikahiha." Lihatlah suruh nazar supaya kita tertarik. Kalau kita tertarik baru kita maju. Kalau nggak tertarik jangan maju. Yang mending mundur di depan daripada maksakan diri akhirnya nggak suka. Akhirnya kita tolimi itu akhwat. Intinya kecantikan juga suatu perkara yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih. Akhwat, tapi antum jangan cari kecantikan yang nomor 10 ya. Cari yang 6,5 sudah cukup ya. Jangan 9,5, 9,7 sementara antum nilainya 4,2. <laughs> antum tahu diri maksud saya ya. Kalau dapat Alhamdulillah memang ada yang 4,2 koma 9,5 ada tapi jarang saya bilang. Jarang ya. Antum boleh berusaha, jadi kalau ditolak jangan terlalu sakit hati ya. Tapi ya berdoa kepada Allah. Yang penting kita tidak tahu kebahagiaan kita apakah sama perempuan cantik atau perempuan biasa. Yang kasih kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum menikah dengan perempuan cantik, akhirnya antum terlalu sayang sama dia, akhirnya antum membangkang kepada ibu antum sendiri, kepada ribut sama keluarga, gara-gara terlalu sayang sama istri. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya, intinya banyak doa, ya. Berusaha bekerja dan berusaha untuk melamar, ya. Tanya-tanya, ya. Tanya, cari akhwat. Ya. Kalau cocok silahkan lanjut, kalau enggak, enggak suka ya, jangan dilanjutkan.